Oke, okay. turun uh, ternyata bos. Eh. Waduh. beruntung dikasih konek ya. Uh. Fix, mak. Oke, okay, halo teman-teman, balik lagi sama Pewitt Channel Kang All in lagi ya, bosku ya. Oke, okay, kali ini login lagi bersama Pewitt dengan main lagi Ticket of Olympus, bosku ya. Oke. Okay? mainkan polanya bosku ya. Oke gue kali ini pemuda 100 gas aja bosku ya dengan kita pet aja 2.000 bosku bos kui, ya. Jangan 2.000 cuy. Oke, kegiatan cuy ya. Oke yang baru datang atau baru klik videku jangan lupa dipandu like men dan kan tentu subscribe-nya juga bos ya. kita spin spin dulu ya cuy ya. Pokoknya yang mau bermain atau mau ikutan main bosku ya kalian bisa daftar saja ini ada di deskripsi bosku ya pemainnya dimana pemainnya di bendera 1 di kalapan bosku ya oke ada kali lima langsung dikasih petir bosku ya di jalan cuy ya lo bosku ya wih oke cincin turun hijau bosku masih di connect petir wos kalau dilihat dari perjalanan sepinya bosku ya di luar sih lumayan bosku ya karena kita udah dikasih petir juga cuy ya lumayan bosku ya Oke masih di spin-spin ya. Pokoknya yang baru datang atau baru klik video cuy, jangan lupa dipandung like, komen, dan di subscribe juga cuy, ya. Oke connect dulu bos. Oke kita mainkan spin 10 tanpa kita harus centang semua spinnya aja ya. Oke kita gas kan 10 saja bos ya harus terlapat kita, kita kasihkan paypres pinnya ya, saja bosnya di sini kita cuma kasih satu lagi bisa dong oke php bos khususnya ya, ternyata bosnya oke masih dikonek konek kasih umum kalau di luar sih bagus bosnya semoga saja nanti kita paypres pin atau kita dapat paypres pinnya juga dalamnya bagus bosnya tanpa mengecewakan sih harusnya bos ya oke kita spin cepat atau turbo spin bos ya 30 kali saja bos ya Let's ini kalau gak dikasih kita kasihkan dari spin saja bos ya ngomong-ngomong dari polanya kita mainkan bola 30 quick 10 tanpa centang dan 30 turbo bos ya biasanya gue akhir-akhir gue kasih lima puluh turbo spin dengan centang semua sih ya nggak bisa yang tengah sih yang centang sih turbo spinnya sih ya coba sama dua lagi oke okay. turun ternyata bosku yang lumayan sih dikasih sih bos ya lumayan lima belas kali flippin udah kita dapatkan ya sih oke okay, sebelum pertama petir bis langsung dong wah kanceng bosnya pas konek kali tiga dikasih kuning turun hijau ayo lah bos bisa lah ya, okay. oh. bos ya tanpa kita by okay. spin juga harus di cp cp ya oke ah kali dua dua bos ya udah dikasih kali tujuh pas oke kali dua enggak dikonek enak beliau bos ya oke nanti kanya bisa bosnya selesai dua cincinnya turun wih banyak bosku ya wih lama lagi nggak tuh bosku 6 bosku 6 oh 15 sih gaya 16 bosku ya nah, bosku kita harus play -play spinnya tuh ya masih ada 7 kali spin dan ini kali 6 connect ah. satu, oke kali 4 nggak masih ada sisa spin 4 kali ya bisa. Wah, akhir-akhir malah dikasih something. Wei ngeblur, Bos. Kelas spin connect please. Woi. Wah, spinnya lumayan clean enam ya. Oke, masih di connect konek. Sayang sekali. Sayang saya sekali kali. Sayang, Bos ya. Make di akhir-akhir dengan perkalian 33. Ya, lumayan sih, Bos ya. Oke kita stop dulu, Bos ya. Kita harus kita riset dulu karena kita baru saja mendapatkan free spin. Bosnya kita naikkan bet kita keasken free spin-nya saja, bosku ya. Let's go coy. Kita bet di 2000 mata sosial atau 240k aja ya. Kenapa quick buy? Karena di dalam lumayan juga ya. Oke, 15 kali spin kita dapatkan ya, guys. Oke, okay, so kali 3 enggak dikonak juga Kayak guys buat kalian teman-teman yang mau bermain atau apa namanya? Info gue mainnya, dimana, gue mainnya di mana? mainnya di bendit, rasa 138 Bos ya. buat kalian yang mau join grup, eh uh, kayak grupnya ada di deskripsi nanti gue kasih di situ Bos ya. Atau enggak nanti kalian cek di kolom komentar, Bos ya tinggal klik saja Bos ya. Oke okay, ya, kita kembali ke game-nya udah dikasih kali lima dengan spin udah hampir habis tanpa kita belum dikasih. balik mode dia lebas ya. ya. Oh, oke, okay, kasih pertarinya. hijau turun, biru turun, biru turun. Nah, oke. Okay. Oke okay, kali 990-an. No, Lumayan, bos ya. Kita punya free spin 240 loh. Kita harus bisa balikin modal dulu, bosku ya. Oke, okay. pertaruhan aduh. Pertaruhan dikit connect banyak, cuy Oke konek-konek terus tapi enggak ada kali-kaliannya Yang nah, us, us kasih Eh birunya turun Oke perkaliannya mana us? Wih kali 8 bosku Dua ya. 20k 20k Wih Senta Terbaik ya bosku Udah dikasih 2 kali lipat Masih ada sisa fisting 2 kali lagi Oke masih dikonek-konek tambah bisa usus Wih beneran deh itu ya mantul mantap betul bos ya. Terbaik bos ya. Mega kembali bos ya. Ten next spin spin. Last spin kasih us. Uh. Oke, okay. bisa us. Uh. Habis bos. <laughs> Oke okay, lumayan dikasih berarti 700 k bos. biar ya? lumayan bos. ya kita bisa naikin bet-nya saja guys ya. Oke okay, lumayan kita naikin di 4800 saja bos ya kita cari yang konek konek hmm, kita cari yang konek, abis itu kita kas kan untuk buy brief fishpin saja coba sih, nggak pakai lama sih, karena kita udah dikasih profit ternyata di dalam bagus bosnya kalian bisa cek polanya nanti gue kasih di deskripsi bosnya atau kalian harus inget inget gameplay gue bosnya gimana, kalian harus simak saat cajui, oh ini koneknya ban, terus bosnya pilihnya konek gue play, oh iya, oke okay lumayan. Kita gas kan paytrisnya saat ya, Bos ya. 380k, Bosku ya. oke ini bisa dapat, Bosku. Kalau nggak dapat kita udah aja, Bosku ya. Oke, okay, let's go. Tim pertama, us. Uh. Kasih petir. nggak dikasih. Oke, okay, kasih turunkan langsung. Nah, anjay, Bosku ya, angkat tangannya, Bos. Us uh, us. Uh. Kali dua lumayan. Eh, bisa kuning bisa turun tambah lagi angkat. Oke. Okay. Kali tujuh lumayan bosnya kita nampung perkaryanya dulu ya Usya. Oke. Okay. Oke. Okay. Okay. Bisa kasih. Nah, Wih Widih. Mahkota kita connect bosku, tapi perkaryanya dikit yang penting sensa. Terbaik, bosku 600 kali udah balik modal Ditambah profit Oke, masih ada 8 kali fisting Kita bisa mendapatkan yang lebih nih nilus ya Semoga ya Ini memang kita dapat satu ya. sih Harus ya, bos-osnya, oke Aduh Hari 5 gak dikonek Biru, hijau, konek Oke, hijau turun, langsung petis Angkat tangan, us Waduh Merahnya turun, ah tuh tuan ceket black bosku ya. Ternyata HP bosku ya. ada kali enam ini bosku ya. Pinjinya turun please. Waduh, not bad Super ternyata sih. Ternyata super. Kurira sen. Saat bosnya masih ada tiga kali kesempatan lagi buat nambah pun pundi bos ya. Oke ada kali empat koneksi koneksi. Wih, bisa nih kuningnya turun. Wuh, pinjinya turun lagi wuih dih wuih dih kali 10. berapa nih bos? wuih Next. max baik bosnya wuih ayo saya jadi ponsela spin please ada lagi tangan Uh, jinseng oh. turun wuih nah, Pak ini nih boss wuih masih icunya bisnis dong Wah sayang sekali us us lumayan bosku ya kita sesiin 3, 3 kali cek dapat uang tuh tujuh juta bosku ya kita ukan saja bosku ya Pokoknya oh, jangan lupa yang baru klik video ini jangan lupa di bantu like comment dan di bantu subscribe subscribe nya juga ya, bosku ya kita jumpa lagi di video berikutnya bosku ya.